Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Shalom, Om Swastiastu Namo Buddhaya salam kebajikan Yang saya hormati Pak Wakapori, Pak Asih Pak Pak Bumas, serta seluruh rekan-rekan media Jadi sore hari ini uh, saya akan menyampaikan uh, Kebijakan terkait dengan Perkembangan terkait dengan penanganan kasus uh, penembakan terhadap tembak-menembak antara anggota Polri di Asrama Duren 3. Dan kita melihat bahwa uh, ada spekulasi-spekulasi berita yang muncul yang kemudian tentunya uh, ini akan uh, berdampak terhadap proses penyidikan yang sedang kita lakukan. Oleh karena itu, malam hari ini kita putuskan untuk Dirjen Pol Herdi Sambo untuk sementara jabatannya dinonaktifkan, dan kemudian jabatan tersebut saya serahkan kepada Pak Wakapori. sehingga dengan demikian. Untuk selanjutnya, tugas tanggung jawab terkait dengan Divisi Perupam akan dikendalikan oleh Bapak Wakapori. Dan ini tentunya juga untuk menjaga agar apa yang telah kita lakukan selama ini terkait dengan masalah komitmen untuk menjaga objektivitas, transparansi, dan akuntabel, ini betul-betul bisa kita jaga, agar... Rangkaian dari proses penyidikan yang saat ini sedang dilaksanakan betul-betul bisa berjalan dengan baik dan membuat terang peristiwa yang terjadi. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih pada seluruh rekan-rekan semua dan tentunya seluruh tahapan saat ini sedang berjalan Proses pemeriksaan saksi sedang berjalan, pengumpulan alat bukti juga berjalan, dan tentunya kita akan mengumpulkan selain saksi juga bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan secara saintifik. Sebagaimana komitmen kami untuk memproses seluruh peristiwa yang ada ini dengan pertanggungjawaban secara saintifik crime investigation. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Cukup ya? Apa Ada perbedaan ya antara tim semuanya? Saya kira semuanya sedang berjalan dan tentunya tim yang ada ini. Tentunya nanti akan menggabungkan antara Polres, Polda, dan Baris Krim menjadi satu rangkaian peristiwa yang kemudian bisa dijelaskan secara transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira itu. Ya. Baik. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa. Mencermati perkembangan yang ada dan juga spekulasi-spekulasi yang berkembang yang tentunya akan berdampak terhadap proses yang sedang kita laksanakan. Jadi saya putuskan bahwa mulai hari ini, mulai malam ini, jabatan Irjen Pol dari Sambo sebagai Kadipropam saat ini kita nonaktifkan dan kemudian jabatan saya serahkan kepada Pak Wakapori untuk uh, melanjutkan tugas tentang jawaban sebagai kader Saya kira sudah jelas ya, oke. Okay. Sehingga kemudian apa yang terkait dengan kegiatan-kegiatan di Propam dikendalikan oleh Wakapori. Ya, yeah. terima kasih. Oke, okay, kawan, itulah tadi dari Kapolri ya. Nah, kita sudah dengar semuanya apa yang disampaikan oleh Wakapolri bahwa tugas sekarang diserahkan kepada diserahkan kepada Wakapolri ya ini sayang sekali ya ini sinar saya abang saya Irjen Polisi Perdisambo. salah seorang lulusan Akpol yang paling ya yang termasuk cemerlang karirnya ya lulusan Akpol atau Kadri 1994 sudah jenjang dua. Sebenarnya ini sangat cemerlang, tapi ada masalah seperti sekarang ini. Ini adalah suatu ujian dalam hidupnya ya. Ujian dalam hidupnya. lagi sampai ada anggota yang meninggal. Otomatis tanggung jawab, jawab, tanggung jawab sebagai pemimpin ini berimbas ya. Nah, Saya dengarkan dinenjubkan agar untuk mempermudah penyidikan. Nah, harapan saya kepada sahabatku semua rakyat Indonesia. Bagi kita yang tidak mengetahui secara persis kejadian yang sebenarnya, maka sebaiknya kita semua jangan sampai berasumsi sendiri, ya berpendapat sendiri. Akhirnya muncullah, akhirnya akhirnya bisa muncul fitnah, ya Menghadap Irjen uh, Polisi uh, Perdi Sambo ya. Apalagi banyak dibuat cerita-cerita beginilah begitulah Sebaik-baik kita Kita ikut saja perkembangan dari hasil penyidikan ini Karena sudah banyak yang monitor ya, Sudah banyak yang monitor Dan Kapolri Sudah atensi bahkan setingkat Presiden Sudah memonitor ini Mas sudah ngomong ada kejanggalan, otomatis ini mesti akan ketahuan semua. Yang penting kita jangan menggiling informasi atau berita yang sekiranya itu bisa menimbulkan fitnah kawan. Yang jelas kalau ini salah ya salah, hukum dihukum sudah ya, pasti. Dan di sini yuk kita tetap doakan semoga almarhum. Yang mendahului kita ya salah seorang anggota Polri yang meninggal itu semoga diterima segala amal kebaikannya dan diampuni segala dosanya keluarga yang ditinggalkan ya termasuk orang tuanya semoga bisa diberikan kekuatan ketegaran kesabaran ketabahan dalam menghadapi ini yakinlah kebenaran itu tetap benar yang salah itu pasti akan tetap mendapat hukumannya setimpal apapun itu dan juga kepada sinur saya abang saya Irjen Polisi Perdizambo ya, semoga dapat melalui ujian ini karena saya yakin tidak ada yang berharap akan terjadi hal-hal yang seperti ini kita tunggu saja perkembangan informasi ke depan seperti apa karena pasti ini kan akan ada sidang dan sebagainya terima kasih baiknya pilihannya kawan salam hormat buat semuanya dan sekali lagi, ini saya sampaikan pujian kepada Bapak Kapolri dengan menonaktifkan Dirjen Polisi Berdi Sambo ini. Politik mengurangi, ya, mengurangi kritikan dari rakyat Indonesia dengan adanya permasalahan ini. Memang ini keputusan yang sangat berat, tapi harus diambil oleh seorang uh, Kapolri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.